lelah dengan harapan kau tak mungkin ku dapatkan tentang perasaan yang tak bisa dipaksakan aku ingin kamu tapi kau tak mau jangan jangan paksa aku untuk membohongimu memahami Memahami hatimu tak akan cukup usiaku sementara rindu Makin menusuk dadaku Ternyata perasaanmu padaku Biasa-biasa saja Cinta itu sederhana Yang rumit itu kamu Mencintaimu itu mudah Yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku Cintai Yang rumit itu kamu Mencintaimu itu mudah Yang sulit adalah Membuatmu juga mencintaiku Aku mengerti bahwa bahagiamu bukan dengan ku cair. Semua luka akan sembuh bersama waktu Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu Kini ku pergi dan takkan lagi mengganggu Aku telah belajar di kelas untuk melepas Kau abadi sebagai luka yang membekas Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir Walau bukan seperti ini ku bayangkan berakhir Cinta itu sederhana Yang rumit itu kamu Mencintaimu itu mudah Yang sulit